We lost our minds in the darkness of night We live to die We lose our souls every day We lost our minds We don't remember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Oke Terima kasih kepada teman-teman Subscribernya Derosa Auto Yang sudah menonton terus channelnya Derosa Auto Dari awal sampai akhir Jangan pakai di skip ya teman-teman Nah Untuk kali ini Kebetulan saya ada di showroom mobil baru ya Mbak ya. Betul. Tepatnya di Tunas Toyota Cipondo ya. Dan saya ditemanin oleh Sales Girl yang paling cantik spesial hari ini saya didatangkan nih ya. dengan Mbak Rika ya Mbak. Boy yes. Mbak Salam Rica. kenal, Bang salam Deni. kenal. Mantap ya kan. Nah sekedar informasi teman-teman, Mbak Rika ini adalah Sales girl-nya yang paling top hmm. di Tunas Cipondo ya. Amin. Jadi Penjualannya juga oke. Dan juga sudah apa terbiasa menghandle khususnya pembelian mobil Toyota Mbak Rika betul, betul sekali, sekali ya. oke okay, Mbak Rika sebelumnya kalau boleh tahu hmm. diinformasikan dulu alamat Tunas Pondok di mana dan nomor telepon yang Mbak Rika nih khususnya oh, mbak oke okay. boleh ya, biar ada yang beli nih Mbak Rika hmm, harus enggak? dong iya. harus beli <laughs> oke okay, silakan Mbak Rika <laughs> oke okay, untuk uh, apa info pemesanan kita ada hmm. apa alamat Tunas Pondok di Jalan ke Ejah Hari, nomor 11, Neroktok, Pinang, iya. Tanggerang. Iya. Dan untuk nomor teleponnya, menghubungi salesnya mm. di 0812831558 iya. Pan. Nah, <laughs> jadi nomor teleponnya dan alamatnya nanti kita cantumkan di kolom deskripsi, betul, ya, Mbak Ya, betul, nah, kalau misalnya teman-teman bingung, cari aja di Google Map hmm. dengan keyword "Tunas Toyota, Toyota Cipondo. Cipondo", ya, Mbak Rika. Ya, mm -mm. betul sekali. Nah, nanti ke sini, datang langsung cari Barika. Rika, gak usah cari siapa-siapa lagi. Iya Bener nggak? Bener, iya. <laughs> jadi begitu, datang ke Tunas Toyota Cipondo ini, saya... Udah janjian sama Mbak Rika, atau mau ketemu Mbak Rika karena dari channelnya di Rusa Auto. Betul sekali, betul sekali ya Mbak Rika. <laughs> ya, oke, okay. oke okay, Mbak Rika, hmm. yang mau kita tanyakan di sini adalah hmm. promo spesial yang lagi gencar-gencaran orang. Tanya-tanya ini, Mbak, hmm -mm. ya kan di Toyota khususnya untuk Veloz nih, Mbak? Hmm -mm. Promonya apa aja nih, Mbak? Oke. Okay. Kalau untuk Velos ini kita iya. promo di bulan ini atau enggak di minggu ini itu iya. banyak banget. Betul. Pertama ya kan DP 0% uh, bunga 0%. Bunga 0% persen. DP ya? 10% bisa. DP 10% tenor bisa. panjang sampai 8 tahun. Wah, iya. ya, tenornya hmm. 8 tahun dengan harapan angsurannya ringan, teman-teman. Angsurannya ringan, betul. Iya, betul berarti ya. Satu lagi, ya. Bang. Satu lagi apa tuh? Free Emani sebesar tiga juta rupiah. Wow, keren banget kan? Jadi promonya banyak, banyak. banget nih. Kalau teman-teman beli Velos di Tunas Toyota, Toyota ya. Betul. nah tadi ada. DP, DP 10%, 10%, bunga 0%, bunga 0% uh, free, free and money, free money 3, 3 juta rupiah. Dan juga ada jasa servis mungkin ya Mbak betul, ya? Bang. Betul sekali Bang, bener-bener banget. Free servis dan part ya? ya free servis dan part ya, selama, selama uh, 4 tahun atau 50 km mana lebih dulu capai. 50.000 km iya, ya Mbak betul. ya, jadi khusus pembelian Velos ini teman-teman nggak perlu repot-repot servis ngeluarin biaya ya. Betul. Jadi cukup beli bensin aja ya. Bensin betul. Servis sudah ditanggung. Imaninya mm -mm. e juga udah ada. Iya. bener nggak? bener DP-nya juga ringan, 10% persen. Benar ya? Bunga 0% ada. Betul. Wah. Mau apa lagi teman-teman? bener nggak? Iya mbak Rika. Ya. Ayo, jangan salah sih dibawa pulang. Siap <laughs> <laughs> ya, betul sekali mbak Rika. Oke, Mbak Rika Ya. Gimana? Kita kupas tuntas nih, Mbak Rika ya, boleh. untuk customer yang mau beli Velos ya. Boleh. Yang pertama adalah harga on the road-nya kalau boleh tahu mulai berapa? di di harga on the enam kami iya. di 286 200 juta 200 saja 86 juta ah, teman-teman ya harga kan on -nya. harga on the road-nya nah itu belum dipotong-potong diskon ya Mbak ya iya nah, untuk diskon nanti langsung. tinggal telepon Barika aja Selur. ya kan nah coba dinego-nego di sampai 260 apa 250-an <tuk> ya, 250 <-an>, ya <tuk> Mbak ya nah, <tuk> siap. itu nanti nego aja langsung nego langsung kan, ke salesnya nya ke sales betul sekali Ya, nah, kalau boleh tahu, program promo yang tadi disebutkan, Mbak. Nah, ini misalnya yang DP sepuluh persen itu, kira-kira DP-nya berapa, Mbak? DP 10 persen itu cukup ya. bayar 10 juta 10 aja Juta aja Teman-teman ya Terang 10 kan? juta aja sudah bisa bawa, bawa pulang. pulang Veloz, Veloz. Yeah. <laughs> <laughs> Oke okay, teman-teman 10 juta bawa pulang Veloz hmm, Ya yeah, hmm. kan tunggu apa lagi Jangan pakai lama Setelah satu hari penayangan Telepon langsung Betul. Barika langsung ya? hubungi. Betul sekali. Hmm. Nah, dengan 10 juta itu kalau boleh tahu angsurannya yang berapa ya, Mbak? Angsuran itu yang uh, sekitar di angka sampai 6 juta. 6 jutaan ya, iya, kurang 6 lebih 6 ya, dengan tenor lima tahun. Dengan tenor lima ya? tahun. Dengan tenor 5 tahun, teman-teman ya. DP 10 juta, angsurannya 6 jutaan, tenor 5 tahun, ya masih worth it untuk Velos betul ya, Mbak, ya, karena memang Velos ini adalah mobil yang lagi diimpi-impikan keluarga. Betul, benar banget. Benar banget, bener Bang. bang. Benar banget. banget, Bang. Iya kan? Nah, <coughs> terus kalau misalnya yang uh, bunga 0% yang tadi itu, Mbak, mm -mm. silakan diinformasikan lagi, Mbak, dengan DP berapa? Jadi angsurannya berapa, Mbak? Ah, ya, velos ini kita bisa pakai di bunga uh, 0%. Iya selama tenor satu tahun saja. Selama satu tahun, betul. ya betul. Nah, sekali. kalau untuk angsuran bisa langsung menghubungi, ditanyakan, ya. ditanyakan ke salesnya langsung. Iya, <laughs> betul sekali ya. Jadi spesial bunga 0% <laughs> itu hanya khusus untuk cicilan satu tahun ya, Betul, ya. satu tahun aja. Satu tahun aja, hmm. ya. Kalau lebih dari satu tahun silahkan langsung hubungin Mbak Rika Betul Ya kan? Mau nego bunga, telepon aja Bener Mau nego angsuran, telepon aja Betul, bener siap, gak? bener nah, banget Nah, ditunggu Ditunggu, betul <laughs> sekali ya Nah, terus kalau boleh tahu tadi <laughs> ada juga promo yang Mbak Rika bilang sampai dengan tenor 8 tahun ya Mbak? Iya, Nah, kalau tenor 8 tahun itu DP-nya jadi berapa dan angsuran jadi berapa Mbak? Nah, iya Kalau misalkan DP 8 tahun atau tenor ya. panjang Iya itu cukup bayar TDP sekitar 20 juta. Wah, 20 juta? Iya. Kalau 8 tahun jadi angsurannya berapa, Mbak? Angsuran sekitar 4,4 jutaan hmm. ya. Itu tenor selama, selama 8 tahun 8 ya. Tahun. Nah, jadi Tuh. yang gajinya Buat ngangsur 4 juta, mm -hmm. bener nggak? Nah itu sudah bisa dapat velo Betul, sudah bisa, bisa dapat Iya, nah datanya apa aja nih? Khusus untuk karyawan bisa ya Mbak? Bisa banget. Betul sekali. Pegawai negeri juga bisa. Bisa. Ya kan, guru juga bisa. Bisa. Ya, dokter apalagi, hmm. bener nggak? Pokoknya <laughs> karyawan-karyawan negeri itu karyawan -karyawan bisa. Karyawan-karyawan, <laughs> Nah Tapi ini nggak ada paket khusus ya Mbak? Kayak misalnya ibu swasta bisa nggak Mbak? Pakai khusus ada, ada ya. Ada pakai nah, khusus. Nah, juga. yang delapan tahun miras swasta bisa ya? Bisa, bisa ya. Bisa pakai. Ah, ah yang penting nanti syarat dan ketentuan berlaku, telepon ke Mbak Rika iya, langsung. Iya, betul. Benar nggak? Benar, banget. Benar banget. Ah, ah, nah, jadi untuk teman-teman yang mau beli veloz, nggak usah lama-lama, ya kan? Hmm. Nah, datang langsung aja, ketemu sama Mbak Rika. Siap, oke. Ditunggu Bang Dani. Siap. Oke, mereka mm. tadi kan promonya sudah kita kasih semua nih. Betul, benar nggak? Mm -mm. Nah, sekarang tinggal teman-teman dari Rosa Auto mm. lihat fitur-fiturnya Veloz nih. Boleh, mereka benar enggak? Nah, mm. jadi percuma kalau... Dilihat promonya aja, tapi fiturnya teman-teman nggak tahu. Iya bener, benar bener benar ga? banget bang. Ah, ah, ah. Oke, okay, kalau gitu Mbak Rika, hmm. untuk fitur velo sendiri kita hmm. mulai dari depan nih Mbak Rika. Boleh. Nah, untuk di headlampnya dia ah. sudah model terbaru Mbak Rika ya? Sudah, sudah terbaru. Dia iya. sudah led bang. Sudah led ah, ya, jadi lampunya LED. putih ya? Putih banget ya? Putih banget. Jadi banget agar bang. pada saat malam itu sudah enak. Betul, pencahayaan lebih maksimal ya. Lebih maksimal lagi. Betul sekali. Nah. Terus uh, kita lihat nih di peleknya nih, dia motifnya keren banget nih. Iya, ya. ini sudah motif terbaru bang. Motif terbaru ya betul. Betul, ya? terbaru ah. dengan ring 17, 17 Betul sudah sekali seluruh. ya. Ah. ini memang uh, motif peleknya ini banyak yang disukai orang. Ya, betul, betul banget bang. Nah, betul. Dengan ring tujuh belas, mm -mm. terlihat lebih keren Lebih, lebih keren gagal, Lebih manis, lebih kece. Mm -mm. Ditambah lagi untuk dibawa lari. Lebih juga stabil. lebih stabil Betul. Ya Mbak Rika ya Lebih stabil Betul sekali, pokoknya lebih stabil Lebih stabil <laughs> <laughs> ya. Dan juga nah. kalau kita lihat dari samping nah. Ini di spionnya sudah ada Kamera 360, 360. Iya, Banyak. kamera 360 teman-teman nah, Jadi, kamera 360 ini berfungsi untuk Melihat sekitar keliling dari kendaraan ya Betul. Pada saat kita berkendara, berkendara. Teman -teman, ya lebih kepada kenyamanan bang. lebih daripada kenyamanan jadi fitur kamera 360 memang uh, cuma ada di Veloz ya mbak betul. ya Veloz. betul Veloz tipe tertinggi, tipe QCVT, tertinggi. TSS. QCVT, TSS. QCVT TSS ya hmm. nah oke okay, Marika, hmm. kita lihat lagi untuk pintunya sendiri dia bukanya sudah kilas ya mbak ya betul sudah kiles sudah. banget kiles ya Aha. jadi kita nggak perlu pencet-pencet remote lagi ya, Pak. Ya? Benar. <laughs> Kalau dari segi interior nih, Marika, yes. fitur tercanggih dari Veloz itu ada apa aja nih, Marika? Segi interiornya? Iya. Pertama audio. Audionya ya. ya. Sudah Android uh, ya, Mbak? Sudah Android dan 9 inci. 9 inci, betul sekali teman-teman. Jadi lumayan besar. Yang dimaksud Android itu adalah teman-teman langsung bisa setel YouTube Iya? Iya, betul. Di audionya ya? Audio. Betul, jadi kalau teman-teman nonton Youtube, langsung aja di audionya ya. Gampang masuk, gampang aja. Gampang, betul <laughs> nah Terus ada apa lagi mbak, fiturnya mbak? Fiturnya wireless charging. Oh, wireless charging ya? Uhum. Mantap. Itu sudah ada nih di tipe tertingginya Veloz. Nah, gitu. sudah ada wireless charging teman-teman. Mm -hmm. Jadi kalau mau ngecas, nggak perlu kabel lagi. Betul. ya kan? Tinggal Tinggal taruh, udah ngecas, udah ya. ngecas ya. Betul, betul sekali, gak perlu cari-cari kabel, enggak perlu cari-cari kabel betul. lagi ya, karena udah ketinggalan. Kalau ngecas, pakai kabel <laughs> ya, <Mas, laughs> ditambah lagi. Uh, <laughs> nah. Untuk mengemudi itu agak sedikit repot ya, karena ya. banyak kabelnya. Betul-betul sekali, Bang. Sekali. Ya. Oke, Mbak Rika, hmm. ada fitur apa lagi nih yang untuk kenyamanan penumpang? Mbak Rika? Nah, ini ya. dia, untuk kenyamanan lagi di Veloz itu adalah sofa mode iya fitur nah. sofa mode ya iya, betul. betul jadi itu lebih kepada untuk mm. kursi penumpangnya betul sekali lebih nyaman hmm, lebih nyaman ya hmm. nah jadi untuk jarak jauh teman-teman kursi di baris kedua atau mungkin di kursi penumpang itu bisa kita setel atau kita turunkan menjadi fitur sofa mode ya betul supaya kakinya juga lebih rileks, lebih santai, hmm. bisa selonjoran lah kalau bahasa kita iya, ya Mbak ya. Betul, betul, betul. Betul sekali, ya. Oke Mbak Rika, hmm. tadi fitur kenyamanannya sudah, sudah. kita bahas. Betul. Promo juga sudah. Betul. karena ya, tinggal fitur safety nih Mbak Rika, nah. yang ada di Veloz, betul. ya. Karena uh, yang dicari customer adalah fitur safety-nya. Iya. Betul. Boleh diinformasikan Mbak Rika fitur hmm, safety-nya apa aja? Nah, untuk Tipe tertinggi Veloz Toyota Betul. Safety Sense Kita iya. sudah ada Sudah ada ya? Hanya ada di Veloz, TSS TSS ya? Iya. Toyota Safety Sense Iya, gitu. fiturnya apa aja tuh mbak kalau boleh tahu? Nah, fitur-fiturnya pertama jika kita keluar dari marka jalan nih Bang Betul nih. Nah itu akan diberitahu Bang hmm. Suruh balik lagi kita Oh otomatis ya? Otomatis, otomatis Udah betul. ada alarmnya Bang nah. Kita suruh balik lagi nih ke jalan yang lurus Nah gitu. betul sekali ya nah. Jadi salah satu fitur TSS itu hmm. adalah uh, Apabila di jalan tol hmm. Kita keluar dari marka jalan dan dia balikin lagi ya Bang Kasarnya nih kita bisa bilang sambil lepas tangan bisa ya Betul, nyetir Velos ya, bener nggak? Bener banget Betul bak. sekali. Nah, terus ada apa lagi mbak fiturnya mbak? Fiturnya, hmm. nah ini dia jika kita misalkan nih ada di lampu merah nih bang, ya. kita berhenti. Betul. Ya kan merah nih. Iya. Pas hijau kita masih main handphone nih. Betul. Biasa, biasa tuh, ya kan merah. Ya. Nah itu kita akan diberitahu bang dengan oh. getaran di setirnya. Setirnya ya. Oh, gitu. Canggih banget emang nih fiturnya Velos hmm. ya. Hmm. Iya, nah Kita sudah ada fitur tercanggih hmm. di Toyota Safety Sense-nya atau TSS Iya Jika ada kendaraan di depan, iya. otomatis dia melakukan pengereman mendadak Nah, itu dia, ini nah. yang paling penting nih teman-teman ya. ya kan, jadi biasanya orang agak ngantuk kalau hmm. jarak jauh ya kan Nah, tiba-tiba ada mobil di depan, nah itu bisa ngerem mendadak ya Mbak Rika ya hmm. Terus, Betul kedua kali. juga kalau misalkan hmm. ada kendaraan di belakang juga sama, Bang Iya dia juga akan uh, ada jarak. Untuk ada jarak ya. Juga. Betul sekali. <laughs> Betul sekali. Jadi memang fitur Velos ini ah, sudah lengkap, lengkap ya, sekali, Rika, ya. Hmm. Dengan harga terjangkau, DP terjangkau Betul. juga. Hmm. Diskonnya juga lumayan, lumayan besar, besar, ya kan, Promonya banyak, Betul. ya kan? Pokoknya udah lengkap banget deh. Hmm. Beli Velos ya. Betul. Apalagi belinya sama Barika. Bener nggak? Bener banget. <laughs> Oke Mbak Rika, mm -hmm. tadi kan fitur udah nih, ya, ya kan, promo juga udah, mm. nah sekarang kalau misalnya beli di Mbak Rika ada bonus tersendiri gak nih Mbak Rika nih spesial <tuh> untuk subscribernya Dero auto Ada banget Bang, ada ya? Jika SPK di minggu ini ya. itu ada free Imani e sebesar lima ratus aja. Tambahan berarti ya. Tambahan. Tambahan dari imani yang tiga juta tadi Betul. ya. Betul. Ditambah lagi. Imani lima ratus ribu. Tuh kurang apa lagi itu beli mbak di mbak Rika, ya kan. Nah ha. udah selesai ya berpengalaman, hmm. cantik Ngamin. ya kan. Ditambah lagi nanti dapat imani lima ratus ribu. Betul sekali, Betul sekali yang mbak Rika, ya. Hmm. Nah pokoknya langsung aja teman-teman kontak mbak Rika. Siap. Ya, ditunggu. Ditunggu ya. Oke. Okay. efeknya Siap, mereka Rika. Kalau gitu ya, tinggal ditunggu teman-teman dari subscribernya Derosa Auto atau teman-teman yang nonton channel ini langsung telepon ke Mbak untuk ditunggu pemasarannya ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, ditunggu. Siap, mereka Rika. Sebelum kita tutup nih, hmm. ya kan, ada pesen gak nih untuk subscribernya Derosa Auto? Untuk subscribernya Derosa Auto. Hmm. Jika ada pemesanan di minggu ini dan di bulan ini, iya. boleh data bisa dibantu. Siap. Langsung proses cepat. Siap. Langsung terima mobil. Pokoknya duduk manis di duduk rumah manis ya. Manis <laughs> di rumah. Iya betul sekali Mbak Rika. Ya pokoknya duduk manis di rumah ini ya. Duduk manis di rumah. Iya. Nah. Uh, untuk data luar kota juga bisa ya mbak Bisa, ya? bisa Bisa ya? Mm -hmm. Pokoknya bisa ya Bisa banget luar nah, kota dibantu bisa dibantu ya mm -hmm, Betul Pokoknya teman-teman gak usah repot-repot mm -hmm. Kalau memang gak sempet datang, ya kan Duduk manis aja semuanya nanti diberesin sama Mbak Rika Siap Pokoknya sampai mobil dikirim ya mbak Iya benar banget Siap Oke kalau gitu teman-teman Terima kasih banyak Mbak Rika Sudah sharing promo Iya yeah, siap dan juga bonusnya bagus banget Baik. ya kan programnya juga oke. Okay. Baik, siap. Tadi juga fitur-fitur velosnya juga cakep mm -hmm. banget mm -hmm. ya kan tinggal ditunggu telepon dari teman-teman Deros Auto ya. Siap. Siap. Oke kalau gitu terima kasih banyak kepada teman-teman Deros Auto yang sudah nonton channel ini ya kan. Saya doakan semoga rezekinya banyak, uangnya mengalir terus, ditambah Amin. lagi jangan lupa beli mobil Toyotanya di Barika betul <tuh> ya terima kasih banyak kalau gitu wabilai taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channelnya dirusa auto